Selama berabad-abad, Paus membangkitkan rasa penasaran banyak orang dan menjadi misteri. Keberadaannya juga sekaligus menginspirasi manusia untuk menjadikannya bahan tulisan, film dan berbagai penelitian. Sebagai salah satu hewan laut terbesar di dunia dengan segala keunikannya, tentunya rasa penasaran ini wajar adanya. Pada dasarnya Paus masuk kategori cetacea, kelompok mamalia yang hidup tanpa tungkai belakang dan bergerak dengan mengandalkan pergerakan ekor secara vertikal. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pada tahun 2018 lalu, Kementerian Lingkungan Mesir melaporkan terlihatnya paus biru nan langka di Teluk Akaba, Laut Merah. Ini pertama kalinya hewan terancam punah tersebut terlihat di perairan ini. Untuk diketahui, paus biru memang tersebar di sebagian besar lautan. Keanehan lain adalah suhu laut merah yang jauh berbeda dengan tempat paus jenis ini berkumpul. Laut merah punya suhu yang jauh lebih hangat daripada habitat asli paus biru. Di musim panas, paus biru punya kebiasaan untuk bermigrasi ke arah air yang lebih dingin untuk mencari makan. Baru ketika musim dingin, paus ini akan pindah ke suhu lebih hangat untuk berkembang biak. Hal ini membuat para ilmuwan bingung tentang alasan paus ini tersesat di Laut Merah. Untuk itu, pihak berwenang Mesir memantau paus itu secara berhati-hati. Salah satu hipotesis yang berkembang, paus tersebut hanya kehilangan arah selama musim migrasi. Paus biru mendapatkan status perlindungan terancam punah pada 1967. Hal ini terjadi setelah paus jenis ini diburu tanpa henti. Kini diperkirakan hanya ada 25.000 paus biru di lautan dunia. Jumlah ini menunjukkan populasi paus biru di seluruh dunia dalam keadaan rapuh. Populasi hewan yang bisa mencapai berat 200 ton ini terancam oleh populasi kimia dan suara. Hilangnya habitat, penangkapan ikan berlebihan, hingga tabrakan dengan kapal. Tak hanya itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius bagi paus biru. Suhu panas membuat mereka harus mencari makan lebih jauh ke selatan. Paus menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Paus abu-abu tercatat mampu menempuh jarak 22.530 km dari perairan Rusia yang dingin ke perairan Meksiko yang hangat dan kembali lagi ke tempat asalnya. Mamalia ini berenang siang dan malam dengan kecepatan rata-rata 8 kilometer per jam, dan jarak tempuh hariannya 120 dua puluh per jam. Biasanya, paus abu-abu mulai bermigrasi di bulan Oktober dan sampai di tujuannya di akhir Desember atau awal Januari. Posisi dua dipegang paus bungkuk yang sanggup menempuh dua puluh dua setiap bermigrasi dari Pasifik Utara ke perairan Alaska yang sejuk di musim panas. Lalu mereka akan kembali ke perairan Pasifik Utara yang hangat untuk berkembang biak. Paus biru diyakini sebagai hewan terbesar di dunia yang pernah diketahui. Paus yang masuk dalam subordo paus tidak bergigi, bisa mencapai panjang lebih dari 33 meter, dan masa tubuh tercatat sebesar 181 ton. Ada tiga subspesies paus biru, yaitu Balainoptera musculus musculus di Atlantik Utara dan Pasifik Utara, Balenoptera musculus intermedia di Samudra selatan dan Balenoptera musculus brevicauda juga disebut paus biru kerdil di Samudra Hindia dan Samudra pasifik selatan Makanan pokok paus biru adalah sejenis udang yaitu krill dan memakan kopepoda dalam jumlah kecil Paus biru dewasa dapat memakan krill sebanyak 40 juta per hari